Well Nah, kalau terima kasih. satu potongan punya tepung, ya? buat Belum punya pengalaman dia. Udah. Udah. Udah. Punya Enggak <tuk> ada. Jangan Ada ya, kali ya, ada sesuatu ini ingin disampaikan ke penganten, anda yang sudah sampai ke Terima dari perangkat itu akhirnya kan saya. Terima kasih ya. aku, selagi, aku, selagi. aku selagi.